Oke, selamat malam, salam profit bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya menampilkan uh, fungsi dari Trading View ya. Jadi fungsi dari Trading View itu bisa menseleksi berbagai saham yang sesuai kita butuhkan ya, berdasarkan kriteria kita. Di sini saya sudah menampilkan pasar di Indonesia, saham yang ada di Indonesia sudah saya tampilkan di sini. Oke, ya ini kodenya, tinggal bisa dirubah sama teman-teman ya, sesuai dengan saham. Di negara mana yang akan teman-teman pilih ya? Di sini saya memilih Indonesia. Kemudian sudah tampil ya berdasarkan market cap yang terbesarnya. Di Indonesia itu eh, saham dengan market cap terbesar itu adalah Bank BCA ya, Bank Sentral Asia. Market capnya berapa? Market capnya 970,791 triliun. Bayangkan itu terbesar ya. Volume. Price perputarannya dia 935 5 miliar ya cukup besar ya dalam satu hari. Nah, kalau dari secara teknikal sini juga ada rekomendasi ya bisa dipilih. Uh, mau dia strong buy, buy, neutral, sell atau strong sell. Ini menarik ya dari fitur yang ada di trading view. Tadi terklik ya. Market Cap, oh, coba kita klik Market Cap yang terbesar dia akan kembali ke yang tadi BCA paling besar dia pertama. Nah setelah BCA itu ada Bank BRI ya Bank Rakyat Indonesia dengan Market Capnya 658 triliun ya. Sini teman-teman bisa memanfaatkan berbagai data yang tersedia di Trading View ya untuk memilih saham yang sesuai dengan kriteria teman-teman ya. Sektornya juga bisa dipilih mau sektor apa. Oh, ini jaringannya kalau saya biasanya memilih sektor energi dan mineral ya yang lagi trading trending saat ini ya. saya beberapa waktu lalu fokus ke bumi nah, itu berbagai fiturnya tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman tampilkan seperti tampilan di awal. Nah, ini. Oke, kepencet lagi. Ya, setelah bank BRI, itu selanjutnya ada Telkom Indonesia. ya, ya market cap-nya 460,639 triliun. ya cukup besar sekali. Kemudian diikuti oleh bank bank mandiri. Nah, yang menarik ini ada GOTO, ya Gojek Tokopedia itu masuk ke urutan ke- 5 ya, dengan market cap 347 triliun. Ya, namun secara teknikal analisis dia merekomendasikan untuk dijual. Harga terakhir itu adalah 296. Ya, dia bergerak di sektor teknologi, layanan teknologi. Dan berbagai saham lainnya ya, yang berada di sektor proses industri, konsumsi, finance, distribusi service, itu banyak sekali. Nah biasanya kalau saya ya, saya memilih dari segi harga untuk memilih saham-saham uh, yang masih murah ya. Biasanya di atas 60. Ya Ada nggak games ya? Masih ada. Nah, ini kan masih di bawah 60 rupiah. Bumi Benowo Source. Sejahtera TBK. Nah, ini di hasil 59. Market cap-nya 283 miliar. Biasanya sektornya saya pilih ke sektor misalnya sektor energi mineral. Oke, ternyata ada dua yang di bawah 60 itu ada Bos sama senko. Nah, teman-teman bisa dicari datanya setelah uh, memfilter ini ya cari lebih dalam lagi bisa menggunakan berbagai sumber tidak hanya terfokus pada aplikasi tradingview ini saja ya atau kalau perlu ditambah lagi ya di bawah 10. 120 Oke. nah di bawah 120 itu ada tiga yang bergerak di sektor energi mineral, ada Bumi ada Bos, ada Sinko. Nah, ini menarik ya, kayak Bumi kemarin dia, saya sempat beli di harga 52 rupiah sekarang sudah 107 menarik kan, saya beli bulan 4 ya, bulan April itu pas harga-harga rendahnya dia, dalam beberapa minggu dia langsung naik signifikan. Nah, ini artinya saham games yang menarik ya. Bagaimana dengan market capnya? Market capnya sini sangat besar sekali ya. Ia 14 triliun ya. Ini memang saham bagus dan kedepannya ini bisa jadi andalan uh, selain saham-saham lainnya yang bergerak di bidang energi mineral. Ini naik 5,94 ya. Sekarang di harga 107 dengan volume tarinya 2,075 miliar ya. Yeah. Nah, bisa juga diklik ya dari sini. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait saham bumi ya. Yeah. Coba itu yang bisa dapat saya bagi-bagi teman-teman ya. Yeah. Yang pant yang pasti, teman-teman nah, mencari data lebih detail ya ini hanya sebagai fungsi filter ya untuk memilah saham-saham yang masih murah gitu ya yang masih di bawah kategori sesuai dengan kriteria teman-teman yang manfaatkan fitur yang tersedia di Trading View ini ya selain untuk grafik teknikal analisis ya Di sini juga bisa ngecek uh, filter ya stocks stocks screener ya menarik ini fungsinya Oke, seperti itu. Salam profit dan tetap berbasis data, ya. Baik, ketemu di pembahasan.